Ya, Mudah-mudahan dari modal ini Gue bisa dapetin Uy, Kalinya mantep banget Mantep banget Luar biasa banget Ini besi 1100 perkaliannya Mampus gak tuh usia ya. Oke langsung dikasih 4 .000. welcome welcome nih. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info ter update dan tentunya membahas seputar dunia slotter. Oke, kembali lagi di sini ya bareng gue dan tentunya kita nyocol-nyocol lagi bareng si UU di sini ya. Gue langsung cocol-cocol-cocol aja di turbo 30 kali. Di sini uh, gue main di b 1200 ya. Kita langsung gasken aja ya. Mudah-mudahan di putaran kali ini gue bisa dapatin petir-petir manjalita ataupun uh, profit-profitnya oke okay, dan modal awal gue 100k ya ya mudah-mudahan dari modal ini gue bisa dapetik kalinya mantep banget mantep banget luar biasa banget ini besi 1100 perkaliannya mampus gak tuh ya. oke okay, langsung dikasih 4 juta dong modal 100k aja langsung dikasih jp jp nya gila gila gila luar biasa banget nih oke pastinya untuk kalian para slotermania dimanapun kalian berada ya tontonin terus video-video gue di sini. yang pastinya biar kalian juga gak ketinggalan info-info terbaru dari gue di disini ya pastinya membahas tuntas tentang dunia perslotan oke gila gak sih ya, aduh langsung triple kill nggak tuh ya dikasih petir merah sama uus, ya, oke pastinya di sini gue main di situs slot gacor ya, haduh aduh situs teraman dan terpercaya nih gue di sini main di situs lollipop 138, ya gue main di lollipop 138 yang pastinya rekomen banget buat kalian para slot termania ya. dimanapun kalian berada. Ya, aduh, jadi langsung gercep-gercep aja nih buat kalian yang mau join. Ya, aduh, merapat aja ke channel gue. Untuk linknya nanti akan gue taruh di deskripsi kolom komentar, ya, besti Ya, aduh, sangat menyenangkan sekali nih kalau petir-petirnya kayak tadi, ya, bestie. Ya, aduh, bisa-bisa putus pingsan ini, ya. Oke dan tentunya jangan lupa untuk dibantu support-supportnya ya dibantu like, komen, dan di subscribe channel ini dibantu share, -share juga videonya sebanyak-banyaknya supaya channel gue juga makin berkembang dan tentunya makin maju nih bestie ya dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya biar kalian juga gak ketinggalan info-info terbaru setiap hari yang gue update untuk kalian, jadi simak maksimal terus ya pasti ya, karena ada banyak banget info-info uh, tentang slot gacornya ya, jadi uh, jangan sampai ketinggalan. Oke, okay, kalian pasti penasaran kok bisa sih segacor ini ya, karena gue selain uh, main di pola, gue juga diimbangi dengan RTP slot hari ini, jadi saran-saran gue kalian cek untuk RTP slotnya dulu sebelum bermain jadi biar kalian tahu game-game gacornya apa aja gitu ya pokoknya biar kalian juga gak salah main ya takutnya mungkin uh, sekarang kalian cek nih RTP nya tinggi tapi kalian mainnya nanti nih tapi kalian gak cek dulu untuk RTP nya eh ternyata RTP nya turun ya itu kadang yang suka hmm, lalai gitu ya best ya Jadi kalau kalian mau main, cek dulu untuk RTP-nya Jadi kalau kalian main di RTP tinggi Itu kemungkinan untuk dapetin cuan-cuannya juga semakin tinggi gitu ya Jadi jangan sampai salah ya Walaupun kita udah main di pola ya Kita juga wajib cek untuk RTP-nya dulu nih ya Karena menurut gue RTP juga penting banget ya uh, Untuk uh, ngukur ya Maksudnya gimana uh, kita dapetin cuan-cuan yang lebih mudah gitu. Oke. Okay. Nice. Wah gila sih ini gue pasti WD. Ya, mantep banget. Dan tentunya sini gue main di RTP kurang lebih 90% ke atas ya Jadi saran-saran gue kalian juga main di RTP tinggi ya Kisaran 90% ke atas lah ya Jadi dicek dulu ya bestie bestiku Biar kalian juga dapetin cuan-cuan yang banyak hmm. Oke okay. Mantep banget ya yang pastinya gue beruntung banget kali ini catat sekali ya langsung dikasih scatter mampus gak us yuk. meledak dulu us meledak oke hmm. tentunya gue juga ingatkan ke kalian ya untuk tidak menjadikan game ini sebagai mata pencarian sehari-hari ya guys ya jadi ngalah game ini untuk sekedar hiburan-hiburan aja ataupun ya hanya bersenang-senang Jadi ya eh, jangan untuk eh, sehari-hari ya Besti ya atau pendapatan utama kalian ya karena memang kan gak pasti juga gitu ya namanya permainan ya Kadang menang kadang kalah juga ya yang penting kita nikmatin aja permainannya ya Besti ya makanya jangan jadikan untuk keseharian ya Oke mantap dikasih teman risiko ini bestie gitu. Dan untuk kalian yang masih di bawah umur 17 tahun, gue harap di skip skip aja apabila video gue lewat di dan kalian nih. Karena memang video gue ini hanya diperbolehkan untuk usia 18 tahun ke atas ya. Oke. Okay? Jadi buat kalian yang belum cukup umur dilarang dan pastinya di skip skip aja. Ih, uh, mantap cuy. Tembak dulu us. Aduh, kampret enggak mau tembak dong. Oke, padahal lumayan banget itu loh. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Di sini gue dapetin cuan-cuan yang banyak nih dari modal gue. Wah gila sih berkali-kali lipat ini mah Wih mantap ya. Jadi mungkin abis ini gue mau langsung WD aja. Makanya terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat juga. Dan buat kalian yang sudah bergabung di Lollipop 138, semangat terus tempurnya ya ya. Semoga kalian dapetin jp, -JP yang besar juga di sini. Ya, Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Nah, di sini gue cuma dapat 139, tapi nggak apa-apa ya karena pendapatan gue lebih besar ya. 4 kita 87. Oke. Okay? Mungkin sampai sini aja video gue kali ini. Gue izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.